Oh, kembali lagi ke channel kita guys kita lihat yang lagi ngecat mobil nih ah, <laughs> nih tukang spion ah, ah, ah, ah. kita lihat siar serial ngecat mobil ngecat semua ya bro ya, ya Ya, caranya ini ngecat ya. ya namanya juga untuk truck guys Jadi beginilah ngecatnya Truck trailer prosesnya guys, dari oh, Rio, oh. Kalau pengen tahu cara nge-cepet status ya, tinggal lihat di channel, guys. Ini. Yeah. ini guys, konsepnya luar biasa, kepotokan hmm, ini, ini udah Oke okay guys, karena juga sudah terlalu panjang, kita nanti kembali lagi ya sampai di sini aja dulu, oke? Okay? Salam semuanya guys.